Eh, sampah plastik tersebut Karena Sampah plastik itu Bisa dijadikan bahan Bakar minyak Solar Minyak tanah itu lagi dicari sekarang Selain itu bikin aspal Juga bisa Chandra Asri itu dia membutuhkan Banyak sekali sampah plastik Makanya kalau misalnya Ada yang siap itu tinggal kontak aja Tinggal diambil berapa berapa minggu sekali diambil seperti itu jadi diambil kemudian buat apa untuk aspal yang di jalan itu dari sampah-sampah bekas dari plastik sampah plastik tutup aspal tapi kita harus banyak sekali ya nggak satu atau dua itu dikumpulkan jadi satu kemudian kalau misalnya enggak ya usah nggak usah larinya jauh-jauh ke perusahaan lah misalnya pesantren ini pengen kan tadinya tanah nih pengen bikin bataku sendiri misalnya dari sampah juga bisa tapi memang harus membutuhkan sampah plastik yang begitu banyak caranya bagaimana gampang cuma pemanasan aja jadi sampah-sampah itu dikumpulkan jadi satu wadah di wadah ya di tong kemudian dibakar nanti dia akan mencair kemudian bikin aja cetakan bataku ya dicetak di situ nanti akan jadi batakunya Nanti kalau udah dikumpulin bisa. Gitu. Kalau yang kreatif, kalau yang banyak itu bisa untuk apa? nambah-nambahin income pendapatan. Itu luar biasa ya. Kalau udah sampai lari ke arah situ. Tapi kalau misalnya masih dalam skala lingkup rumah tangga atau misalnya masih rung, lingkupnya kecil. Itu bisa juga yang sampah plastik itu biar mengurangi itu bisa kita nah Kan di sini ada aqua tuh ya, aqua yang 60 miliar ya. ini. Kalau misalnya sudah kosong, itu bisa. Kalau misalnya kalian jajan ciki atau plastik, kalau udah bersih gitu masukin aja. Nanti dimasukin lagi, nanti dimasukin lagi. Nanti si botol ini penuh dengan penuh dengan sampah plastik diteken biar sampai gak ada udara yang masuk. Jadi kekuatannya itu. Sama dengan kekuatan kayu yang benar-benar keras dikumpulkan jadi satu, ya itu bisa jadi tempat duduk, bisa jadi kursi. Di MTs 5 Serang sudah pernah dicoba, ya. Jadi setiap anak itu ditugaskan bahwa satu, eh, satu botol aqua yang ukurannya sama. Silakan dibawa pulang, kalau di sekolah kan lama ya. Jadi silakan dibawa pulang, dapat seminggu pokoknya setiap sampah itu masukin ke situ setiap jajan masukin ke situ akhirnya terkumpul setelah terkumpul jadikan satu jadikan satu bikin kayak kursi bulat kayak gitu ya kemudian dikasih tali atasnya dikasih apa kalau yang biar bagusnya dikasih busa kemudian biar lebih bagusnya lagi nanti dikasih apa kayak tempat duduk sofa itu jadi bisa tempat duduk kalau pengen bikin meja jadi bikinnya lebih lebar lebih besar itu, itu namanya ekobrik. Ada juga yang memanfaatkan ekobrik itu untuk bikin rumah-rumahan atau dan lain sebagainya. Tapi yang lebih sederhananya dibikin pot bunga juga jadi. Pokoknya dari barang-barang bekas itu bisa kita manfaatkan lah ya, untuk mengurangi timbunan sampah. Jadi seperti itu. Nah, kalau di MTS Negeri 5 Serang ini adalah gambaran penimbangan sampah. Jadi, kalau sampah-sampah plastik kayak gini gampang. Jadi, kalau nggak mau ribet, nggak mau pusing, tinggal di...